Halo semuanya, salam teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin unboxing suatu barang dan ini dia barangnya. Oke, okay, kita akan buka bersama-sama. <tuk> Dan barangnya seperti ini, oke. Okay. Dan kita akan keluarkan isinya, oke okay ya. Kita keluarkan. <tellis> <tellis> Oke okay, ini dia tripod ya dan seperti ini tampilannya Oke okay, cukup tinggi ya tripodnya cukup tinggi dan lumayan Oke okay, kita keluarkan dulu Oke okay, seperti ini dia tripodnya dan kita akan langsung saja buka ya Oke okay, sudah Dan mungkin sampai disitu untuk sembarangan kali ini Dan sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Dadah